Back to subscribe Back to subscribe Halo, Assalamualaikum Kawan-kawan channel, ketemu lagi Dengan saya, kali ini kita bakal Membahas soal Masalah uh, Kitab Suci Aceh ya Yang muncul di Play Store Langsung saja kita Lihat uh, Kitab Suci Aceh yang dibuat Oleh orang-orang yang Tidak bertanggung jawab ini isinya dalam 14 bahasa ya 14 bahasa termasuk bahasa Aceh bahasa Indonesia ya kan ya. ini dia ya. e, bisa kita lihat e, kontak developernya kita langsung saja menuju situs mereka ya, e, ya kitab suci Nusantara ya Nah, aplikasi tersebut itu memiliki uh, 14 bahasa ya. Ya, terutama sudah mampu dioperasikan di seluruh Android. Bahasa Aceh itu yang pertama, ya kan. Nah, ini dia. Kemudian ada-ada uh, bahasa Lampung, ya kan. Minangkabau, uh, Raja Lebong, ya kan. Sarawai. Madura, Bahasa Indonesia ya kan eh, Sasak, Bahasa Sasak juga eh, Gorontalo, eh, Makassar Kadidedo, ya kan, banyak masih ya kan eh, kemudian kita lihat ya, bagaimana isi di dalamnya ya isinya memang parah setelah kita lihat, nah, misalnya soal apa ini kita lihat langsung isinya bagaimana sih isinya nah seperti ini kawan-kawan isinya dan kita bisa mengetahui langsung bisa mendengarkan langsung misalnya kita buka pasal uh, soal masalah rasul-rasul uh, ya uh, ini dia Roma si dia iya ini dia kita Berikut petikan uh, apa namanya uh, bahasa di dalamnya. Tapi setelah kita pelajari kita pelajari apa orang Aceh terlibat langsung dalam pembuatan aplikasi ini. Surat Paulus ke jemaah di Roma. Pasai sa. Cederah cederah banmandum yang na di Roma yang digasih le Allah dan yang getau le potu Allah mengajar ke umat gopnya. Allah kaga pilih dan kaga angkat ulun khusus ke ulun pesampo habaget nibak Allah. Habaget nyam kaga perjanji le pota Allah nibak zaman ilaih melalui Nabi-Nabi Gopnyan dan kaga tulis dalam Alkitab. Habaget nyam kaya anu Allah, Tuhan kaya tanya Isa Al-Masih. Secara manusia, Gopnyan nak ke keturunan Nabi Daud, termasa cara ilahi. Godnya ke anu Allah yang kadis bukti kuasa, yang luar biasa melalui Godnya ngebudok nimbak mati terlihatlah dari bahasa dan logat bahasa Acehnya itu gebudoh, gebudoh ya kan ini kelihatan sekali bukan orang Aceh tapi bisa membaca ya guna mungkin pernah belajar bahasa Aceh tapi belum sempurna dia bisa bahasa cek kejangkalan, kejangkalan dari logat eh bahasanya kita lihat misalnya gebede, budoh, ya kan dan masih banyak yang lain kepada kawan-kawan semua yang mengajak situs ini apa namanya aplikasi ini untuk dilaporkan ya agar agar segera dihapus dan ini sangat menyesatkan ya Kita sangat mengkhawatirkan hal ini Lebih lanjut kita melihat isi yang lain ya, ya Isi yang lain soal kitab tersebut Apa ya kita ambil kita itu leburkan karena ada yang punya tiga dunah ini apa? ada yang ada yang dikenal yang ada isinya ini Injil semua ya kitab Injil yang menceritakan soal almasi ini soal apa namanya Matius ya Habagat yang dipusahkan matius Habaget yang pesampo le Matius pasai Isa. Isinya ini. Nyaw daftar indato Isa Almasih, keturunan Nabi Daud, keturunan Nabi Ibrahim, niba Nabi Ibrahim sampau bapak Nabi Daud, nanan indato Isa nakuh lagi nyaw. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Yakub. Pun niba Nabi Daud sampau truh ubak masa bangsa Israel tu boh ubah Bel, dacetet nanan lagi Nabi Sulaiman mak. Nakuh bekai promo kuria, Reha Abia, Uba bangsa bangsa Israel tu boh, Uba Bel sampot ru, nabi Ibrahim sampot Uba nabi Da, menur Yusuf tunangan Mariamnyan, nakuh Citro Uring yang udap salit, dan sabeg taat Uba hukum hukum agama. Jadi gopnyan getim peputuh tunangan yang kata ikatnyan. Duma ngon cara sengap-sengap. Emanat -sengap. Maryam hana meuteumeu maleh di ke raayat ba. Tengoh Yusuf ge pike-pike hianyan, ge nyan, nyan melumpo. Dalam leumpo ge nyan, deuk ge kalon sidro malaikat Tuhan yang ge pegah uba ge nyan. Hai Yusuf, keturunan Nabi Daud. Beta takut mekaun dengan Maryam. Sebab aneuk nyang na dalam rahim jih nyannya. Jadjih lekuasa roh Allah Maryam temaji pelahi Sidru anak agam Taurat ya, eh. ada Taurat terjemahan bahasa J. Taurat ada Zabur, tapi ini bukan Taurat yang sebenarnya, Taurat yang sudah di diudahati lembaga Alkitab Indonesia 99. Audio hosana. Oke dan cara menghapusnya seperti ini kawan-kawan yang pertama aplikasi ini kan setelah saya install tadi untuk melihat untuk memverifikasi tabayun apa isinya saya penasaran aja kemudian ya ini dulu kita kita hapus di aplikasi kita ya kita hapus uh, instalan aplikasinya ya sedikit lambat, ya. Kemudian kita langsung menuju PlayStore untuk melaporkan aplikasi tersebut, ya. ya kita laporkan di sini, kawan-kawan, tandai tidak pantas ya dan tahi bendera yang di bawahnya ini nah, kliknya di sini kawan-kawan kemudian eh, bahwa ini apa namanya eh, wah ini ya melecehkan ya nah, melecehkan ini kita tekan untuk kita laporkan ya kita kirim saja selesai semakin banyak yang melaporkan dan Makin cepat proses uh, penghapusan, uh, uh, apa namanya, aplikasi ini.